I song <tuk tangan> Sampai Aku takkan satu doang lagu kok spesial special mama siapa kita belum kenal lama mama siapa mama nesti iya itu yang ada di tv ya <gifat> apalagi malah lagunya udah satu aja buat penglaris banget <gifat> Ayo nih gimana yang punya batik, gak ada yang punya lagu. <SILENGALAN>